Hello, viewers. Ketemu lagi di channel tahu ga? Nah, kali ini kita akan bahas mobil mewah, guys. Alias supercar. Tapi supercar kali ini sedikit berbeda ya, guys. Bedanya apa, bos? Bedanya supercar ini cuma ada satu kursi alias single seat. Ini mobil jahat, egois banget ya? Ini bisa jadi. Nah, inilah tujuh supercar yang hanya punya satu kursi, guys. Sebelumnya subscribe dulu ya guys, channel bos gue 1. Lamborghini Egoista Sesuai namanya, Lambo egoista ini hadir dengan kursi tunggal yang membuatnya benar-benar egois Seperti tak ingin mengajak orang lain menikmati sensasi naik mobil keren ini ya Ini mobil cocok banget buat para jomblo keren guys, buruan dibeli Lamborghini Egoista menggunakan jasa dari mesin V10 berkapasitas 5,2 liter yang mampu menghasilkan tenaga 600 HP. Desain sangar dan terkesan jahat yang dimiliki supercar ini di Flame terinspirasi oleh helikopter Apache. Kursi ditempatkan di tengah-tengah mobil, sementara seluruh kokpit terbuat dari aluminium dan serat karbon. Beginilah penampakan mobilnya, Gan. BAC Mono Mobil ini memiliki kekuatan maksimum Hingga 285 HP Berkat ditanamkannya Dapur pacu berkapasitas 2,0 liter 4 silinder Besutan asli Cosworth. Kemampuan ganas sang mobil pun Akhirnya terbukti dengan top speed Yang mampu menembus 274 km per jam Untuk harganya, mobil ini sekitar 1,1 miliar guys on road di Inggris Waduh, mahal banget ya, bos 3. <cukup> FF Zero Mobil ini tanpa pintu Naiknya dari atas ya guys FF-Zero merupakan produk andalan ciptaan Faraday Future di pabriknya yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat Mobil Sport ini berkursi tunggal alias single-seater dan ramah lingkungan karena bermesin listrik Memiliki daya pacu sebesar 1000 tenaga kuda yang menggunakan tenaga listrik alias mobil listrik guys Selain itu, berbagai fitur canggih juga dibenamkan di dalam mobil ini Mulai dari penggunaan karbon fiber hingga sistem suara, kemudi penuh. Beginilah penampakan mobilnya, Gan. Tramontara. Mobil Tramontara adalah mobil sport Spanyol yang terinspirasi dari penggabungan mobil balap Formula One dan jet tempur Mobil ini menggunakan serat karbon dilengkapi dengan mesin bermesin ganda berkapasitas 5,5 liter Bentuk desainnya yang keren dan sadis pokoknya istimewa deh mobil ini Veritas RS3 Mungkin banyak yang tak percaya Tapi inilah faktanya Sebuah mobil roadster hybrid Veritas RS3 mampu melesat hingga 330 km per jam Berkat sumber tambahan motor listrik berkapasitas 105 kW Total tenaga yang dihasilkan Veritas RS3 menjadi 600 daya tidak Wow, sangat wow 6. Opal Opel I, mobil pabrikan otomotif Jerman ini, merupakan kendaraan listrik, guys. Mobil listrik ini dapat menjelajah hingga 100 km, kecepatan maksimalnya mencapai 120 km per jam. Desain Opel Rak e ini menggunakan prinsip aerodinamis dengan konsep futuristik serta irit bahan bakar. 7. Volkswagen Nils sebuah konsep mobil egois dari Volkswagen yang ditampilkan di Frankfurt Motor Show Volkswagen Nils ini didesain dengan dimensi yang sangat compact mobil ini juga hadir dengan bentuk layaknya mobil F1 meskipun ukuran mobil ini kecil tapi untuk masalah performa mobil ini jangan dipandang sebelah mata mobil listrik ini mampu menghasilkan tenaga 20dk sampai 34dk mobil ini sanggup mencapai kecepatan 100 km per jam dari keadaan diam hanya dalam waktu kurang dari 11 detik nah itulah tujuh konsep mobil egois guys yang mana favoritmu sekali lagi jangan lupa subscribe channel bos gue dan tonton semua video di channel